duduk poin aja ya kawan kawan nah, kali ini gue mau ngajak kalian buat ngeliat caranya untuk mancing kalau jengking babon atau ketunggeng ya nah jadi begini caranya kita bisa menggunakan alat berupa lidi ya lidi yang masih muda daun kelapa yang masih muda ya terus kita simpul seperti ini begini cara menyimpulnya fungsinya untuk <tuh> menjerat di pergelangan capitnya ya nanti ya jadi <tuh> kita ikat seperti ini kita simpul ya nah nanti di pergelangan capitnya kita sindet nah seperti ini oke okay. nah, kalau untuk satunya ini adalah fungsinya untuk memancing atau mengilik dari lubang atau sarangnya supaya kalah jengking gabon atau ketumbing itu keluar oke okay. udah jadi ya Kawan-kawan, simple banget. Yuk, kita langsung aja cari <tuh> di mana biasanya ketunggeng atau kalajengking babon ini bersarang ya. Jadi ketunggeng ini tidak mempunyai uh, cairan yang berbisa ya atau racun yang berbisa. Jadi sangat aman. Jadi antuknya itu sekedar mengantuk saja. Jadi kalau kita terkena antuknya paling agak bengkak-bengkak sedikit ya. Sehari atau dua hari juga sudah <tuh> sembuh sekali lagi jadi <tuh> kalajengking ini atau ketunggeng ini tidak mengandung racun ya jadi kita cari aja <tuh> yuk kawan-kawan gua mau tunjukin dimana biasanya uh, ketunggeng atau kalajengking babon ini uh, bersarang ya iya biasa bersarang di celah-celah pebatuan -celah yang rimbun atau bisa juga di celah-celah <tuh> tanah yang agak liat ya jadi dia membuat lubang di sana, kemudian bersarang dan beranak pinak berkembang biaknya di sana ya, memang habitatnya ketumeng itu di sana. Nah, kita cari di lubang yang ini dulu kita tes ya, barangkali ada ya. Kita coba kilik-kilik dulu. Jadi, nah, udah kelihatan kan? Sepertinya dia ngelawan nih. Wan kawan, udah kelihatan sepertinya dia ngelawan nih. Coba kita sintet dulu di pergelangan samping tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. Ternyata dia ngelawan nih, wan kawan. Ya, yeah. ya, yeah. oke, okay. gue berusaha pelan-pelan. Kita coba pelan-pelan. Jadi di sini Wan untuk mancing ketunggeng atau kalau kalajengking babon ini kita harus membutuhkan kesabaran ya. Jadi tidak mudah, gampang-gampang susah sih. Oke, sepertinya dia udah tidak respon lagi, kawan-kawan. Ya, nah, jadi ...nya sih udah kapok dia. Sekali lagi gua kasih penjelasan fungsi dari uh, lidi ini untuk mengilik adalah jadi mereka beranggapan bahwa <tuh> lidi ini adalah serangga kecil ya yang merupakan uh, makanan pokok <tuh> mereka ya. Kita coba cari ke lubang lain mungkin. Jadi memang harus butuh kesabaran ya kawan-kawan. Nah, harus butuh kesabaran dan <tuh> harus cekatan juga sih untuk menjirat di pergelangan capitnya itu jadi sekali lagi gua kasih tahu ya wan kawan kalau uh, <tuh> jengking babon ini biasa memakan makanan seperti serangga uh, kayak jangkrik terus alaba-laba dan sejenisnya ya itulah makanan favorit dari ketunggeng ini atau kala jengking babot. Aduh, butuh kesabaran. Nah, mungkin di lubang ini ada ya. Kita coba lagi. Kita tes dulu. tiga lubang jong uh, ya. Jadi gua akan cari lagi. Uh, pasti dapat ya. Kawan-kawan pasti dapat. Gua coba dulu karena banyak banget nih rongga-rongga atau lubang-lubang yang dihuni ala jengking ini ya. Kita coba lubang berikutnya. Ayo ayo ayo ayo. <tuh> Oke, okay. sabar-sabar kita coba lagi robang berikutnya mm -mm. <tuh> ah ini sepertinya ada nih kawan-kawan jadi berasa banget di jari tangan gua ya ah, kerasa banget kayak ditarik tarik Nah, nah udah kelihatan kan? Wow, agresif banget. Ini biasanya yang agresif seperti ini biasanya satu lubang ini lebih dari Dua atau tiga ekor Kalajengking ya. Wow, keluar, keluar, keluar, keluar. Keluar, keluar kawan-kawan. Keluar. Udu Udu Udu Udu, udu Keluar dia. Dia keluar kawan-kawan. Ternyata lumayan besar ya. Lumayan besar ini bentuknya ini kita coba masukkan jeratnya ke pergelangan capit, aduh ternyata dia melawannya, wow kelihatan ada anaknya, ya aduh jatuh, wuduh, nah jadi gue kasih tahu lagi sekali lagi buat kawan-kawan semua, jadi jenis kala jengking ini tidak berbisa ya, jadi antuknya itu hanya menimbulkan bengkak-bengkak atau memar biasa ya, jadi di sini, Wow ternyata banyak anak-anaknya, oh, oh iya ya, iya. jadi dia Kenapa dia begitu agresif dan bisa keluar dari persembunyiannya Karena dia mencoba untuk melindungi anak-anaknya nih wan kawan nih Tuh banyak banget kan anaknya Aduh masih unyu-unyu banget aduh. aduh, aduh, aduh, aduh. Hmm, hmm, hmm. Justru yang masih kecil-kecil kayak gini ya Yang lumayan antupnya itu sangat menyakitkan sekali apabila terantup ya Yang kecil-kecil gini justru yang lebih agresif dan berbahaya ya wan kawan Jadi gue ingetin buat anak-anak juga Mesti hati-hati ya, jangan sembarangan juga walaupun tidak berbisa ya. Nah, karena jenis yang kecil-kecil kayak gini nih, yang sekali sengat atau antup langsung bengkak nih, kawan-kawan ya. Jadi gue ingetin lagi buat adik-adik nih, mesti hati-hati ya. Kalau lagi iseng-iseng cari ketunggeng ini, banyak banget anaknya. Uh, ini yang tadi jatuh ya kawan-kawan yang tadi gua pancing terus jatuh nah ini udah gue dapetin udah gua bisa jerat di bagian pergelangan uh, capitnya ya jadi seperti inilah bentuk dari ketunggeng atau kalajengking babon ya terus uh, gua mencoba untuk gua kembaliin lagi ke habitatnya ya ke tempat dia berasal kena kasihan anak-anaknya masih kecil-kecil ah, biar berkembang biakannya itu seimbang dengan ekosistem alam yang ada ya jadi jangan sampai punah karena ini termasuk bagian dari penyeimbang alam ya buat kawan kawan semua Nah, gue udah tercapai misi gua untuk ngedapetin ketunggeng atau kala jengking babon ini. Jadi gua mencoba mengembalikannya kembali ke <tuh> habitatnya, ya. Oke, okay. dah sekarang lo bisa masuk dan kumpul sama anak-anak lo, oke? Okay? dapat mengenali uh, sarangnya ya dan sudah mulai memasuki kembali lubangnya dan berkumpul dengan anak-anaknya ya dia mulai mengenali sarangnya dan dia mulai masuk Nah, jadi tampilan dari capitnya seperti itu ya, agak berbulu-bulu gitu. Jadi memang wow kalau udah nyampit itu, sakitnya enggak ketulungan ya, kawan-kawan. Jadi memang ketunggeng ini bentuknya untuk yang betina ya bentuknya itu besar uh, tidak terlalu besar sih seperti jempol tangannya atau ibu jari tangan ya. Kemudian untuk yang jantannya itu agak besar perutnya agak buncit dan warnanya agak biru kehijauan ya. Biru kehijauan, kehijauan dan tampaknya pun lebih besar dari si betina. Si videonya sengaja gua panjangin ya, agar kalian yang belum pernah melihat ketunggeng geng, jenis kala jengking yang tidak berbisa itu agar lebih puas lagi ya, untuk melihatnya. Oke okay, kawan-kawan akhirnya sampai di penghujung waktu, uh, gua udah ngerasa puas banget karena udah bisa ngedapetin atau berhasil uh, memancing target gua yaitu kalajengking babon alias ketunggeng ya. Uh, sampai ketemu lagi di video selanjutnya yang akan datang.